Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, berapa jam waktu yang kita gunakan dalam keseharian untuk menggunakan HP, dan juga mungkin kita penasaran aplikasi apa saja yang sudah dibuka di HP kita. Nah, untuk mengetahuinya ini sangat mudah sekali ya, karena setiap HP sudah menyediakan fitur untuk mengetahui waktu penggunaan, baik itu total keseluruhan ataupun aplikasi yang telah kita buka. Ya, pada Android OS 11 ataupun 12, pada menu pengaturan telah menyediakan data untuk bisa kita lihat. Di sini kita bisa mengetahui berapa lama dalam sehari kita membuka HP dan aplikasi apa saja yang telah kita jalankan. Ya, di sini pada menu pengaturan ada pilihan kesehatan dan digital control orang tua. Di sini kita bisa melihat total waktu yang digunakan pada hari ini untuk membuka HP. Ya, karena saya baru membuka HP ini, jadi di sini tertulis 8 menit ya. Dan di sini pun ditampilkan untuk aplikasi apa saja yang telah kita buka. Untuk lebih lengkapnya, kita klik di sini. Kemudian di bagian bawahnya akan ditampilkan data penggunaan aplikasi. Nah, di sini untuk YouTube 1 menit. Kemudian aplikasi lainnya seperti WhatsApp dan juga Stellan. Kemudian di sini pun kita bisa melihat untuk frekuensi aplikasi yang dibuka. Kita pilih frekuensi dibuka dan di sini kita akan melihat untuk beberapa kali aplikasi yang telah kita buka seperti YouTube saya sudah membukanya 3 kali kemudian setelan dan juga WhatsApp. Nah jika OS Android yang kalian gunakan masih 8, 9 ataupun 10 mungkin di HP kalian tidak ada fitur ini ya. Tetapi untuk mengetahuinya kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi yaitu Stay Free. Aplikasi ini hampir sama ya dengan yang tadi untuk mengetahui waktu kita buka HP dan juga aplikasi yang telah kita buka. Nah di dalam aplikasi StayFree ini kalian bisa mengetahui aplikasi apa saja yang telah dibuka dan total waktu yang telah kita gunakan untuk membuka HP. Di sini tertulis untuk waktu penggunaan HP 27 menit ya. Dan disini pun ditampilkan untuk berbagai macam aplikasi yang telah kita buka beserta waktu penggunaannya. Jadi sebenarnya lebih detail aplikasi stay free daripada aplikasi bawaan yang di menu pengaturan tadi. Di sini kalian bisa melihat semua aplikasi yang telah dibuka. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk mengetahui berapa jam waktu yang telah kita gunakan untuk membuka HP dan aplikasi apa saja yang telah kita buka. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.